Jojo, makanlah makanan yang sehat, agar kamu dapat tumbuh lebih tinggi dengan cepat. Jojo tidak berselera makan, aku tidak ingin makan. Lihat Jojo, inilah makanan yang telah diubah oleh makanan. Peri makanan cukup menakjubkan. Wah, peri kecil, peri kecil. Ayo coba bersama ibu. Ikan Aku ikan, aku dapat membuatmu lebih cerdas. Aku ingin berubah menjadi sup ikan yang lezat Cabuti duri ikan Hati-hati dengan duri ikan saat makan Dan jangan sampai tertelan jamur jamur sitake, maukah kamu berubah menjadi sup ikan bersama-sama? Pastinya dengan senang hati. Jamur sitake sangat bergizi. Tahu kecil, maukah kamu bergabung dengan kami untuk berubah menjadi sup ikan? Pastinya, sup ikan akan jadi lebih bergizi dengan ditambahkan tahu. Harum sekali baunya. Rasanya pasti lezat. Mari kita lakukan dengan JoJo. Waktunya untuk makan. Oh. Ikan mengandung DHA, memakan lebih banyak sup ikan bermanfaat untuk pertumbuhan kecerdasan anak-anak.